Kamu ini Kamu ini Kamu ini Kamu ini Oi kontau bapak kau pecah Halo. Ya guys ya, welcome back back back back back back back back back back ya guys ya. Hari ini gua udah mempersiapkan sebuah game ya guys ya. Mempersiapkan sebuah game, sebuah pola ya guys ya yang sangat-sangat the best ya guys ya. Gua tadi buka grup ya guys ya di Telegram grup padi Bolot ya guys ya. Gua di kasih lihat banyak yang JP nih guys ya di game Queen of Bounty ya guys ya langsung aja kita ke Queen of Bounty tadi RTP-nya 60% padahal ya RTP-nya 60% tadi padahal tapi nggak apa-apa ya guys ya karena apa ya banyak yang WD gitu cowok walaupun RTP segitu banyak yang WD apalagi RTP 100% cowok ya Oke, langsung aja kita ke gamenya ya guys ya di sini gue udah dikasih pola ya guys ya Sama Padi Bolot ya guys ya Gimana polanya, gimana bang polanya Kamu nanya, polanya kayak gimana Kamu nanya, langsung aja kita ke gamenya ya guys ya Ini <tuh> Lucy apa sih, Lucy Ah, Lucy Monyet nih Lucy nih Oke, langsung aja kita turunin bednya ya Ke paling rendah dulu ya Kita turbo spin 10 kali ya guys ya Di bed paling rendah dulu ya guys ya Di bed paling rendah, di bed 200 ya guys Kenapa? Gak tau, mungkin ini sebuah teori buang sial ya, guys. Ya, atau gimana, guys? Ya, tapi kayaknya teori buang sial, soalnya ini gak ada yang pecah. Ini bener-bener sial ya, guys. Ya, <laughs> oke, okay, kita habis ini, baru kita bermain ya guys. Ya, baru kita mulai permainannya, guys. Ya, di sini gua mau bet 9K ya, guys. Ya, karena ini papanya kecil ya. Lalu ki, gua turbo 30 ya, guys. Ya, kita lagi gua, kita lu main lu mah nonton aja, <laughs> Oke, okay, udah di Turbo 30, jadi itu polanya guys, ya pertama kalian bet paling rendah ya guys ya, bet paling rendah Bet paling rendah dulu, 200, kalian spin 10 kali panasin mesin atau buang sial ya guys ya Habis itu baru kalian mulai permainan ini ya guys ya, game ini ya guys ya Uh, bener, langsung dapet skecer, langsung aja, kalau begitu kita manfaatkan guys ya, kita ambil 5 putaran dengan penggali 6 kali, 12 kali, 18 kali, dan 40 kali ya guys ya Biar apa biar profitnya berasa ya guys ya Ini bed gede cuy 9000 kali enam aja udah berapa tuh? Hmm, kali 12 Hmm, mm, baru pertama udah JP cuy. tuh Emang kok pak dek Bolot nih, is the best forever in the world, in the galaxy Ya guys ya, in the, in the, in the content ya yeah guys ya <tuh> Oke kita lanjut aja kita lanjut aja ya boneburan mudah kita mendapatkan kopi lagi. Aduh sisa satu spin nih sisa satu nice. sisa spin nih masa nggak nggak ada yang kena sih. Nah ini minimal kena lah ini minimal kena lah ini minimal sekecil -er lagi lah ini minimal sekecil -er lagi lah. Uu uh, nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice nice. Dapat kispin 5 spin ya guys ya di dalam gokil gokil gokil mana pas banget lagi gua ngambilnya. Putaran, ya guys ya. Lihat langsung JP lagi. 364.000 ya guys ya. 360. Uh. Langsung satu juta duit gua langsung satu juta. Udah dah. Udah dah habis ini WD. nggak <laughs> usah berlama-lama ya guys ya. Langsung WD ya guys ya. Pola dari Pak de Bolot nih nggak usah lama-lama kalian main, cok. Udah udah top chair ya guys ya. Langsung WD, langsung WD, langsung WD guys ya. <laughs> dapat 1.257.000 ya guys ya. Tapi kita kelarin dulu polanya ya guys ya. Wah. Ya guys ya, kita kelarin dulu ya guys ya polanya 30 pin kita habisin dulu ya guys ya. Siapa tahu kita dapat gratisan lagi nih ya guys ya. Atau enggak kita dapat pecah yang keren-keren gitu kan ya guys ya. Noh kan lumayan tuh gocap. Uh, baru gua bilang siapa tahu dapat pecah yang keren-keren. Di luar pecah berapa nih? Pecah berapa nih? Pecah berapa nih? Di luar kita pecah berapa nih, Cok? 300 ribuan 335.000. Ribu, ya, guys ya. Di luar 1,6. Nice. Oke, okay, kita lanjutin lagi. Jangan di stop dulu That's Jangan di stop dulu ya, guys ya. Cepat tahu ada pecah keren lagi ya, guys. Ya. Atau dapat scatter lagi. Jangan di stop dulu. Kelarin dulu polanya ya, guys ya. Kalau udah kelar, baru kita WD ya, guys ya. Nice. Sisa 8 spin, sisa 8. Spi, kayaknya ini gua bakalan WD di angka 1,5 mungkin ya perkiraan Bagus. di angka 1.5 koma lima seharusnya sih. Ya sih fix fix fix. Kalau tapi kalau profit lagi ya. Yes. Coba itu tadi kali 5. Cok, JP lagi tuh gua 300 ribu lagi tuh. GG Untung aja cok. Ya, untung aja enggak, enggak untung co Tadi kalau JP lagi baru untungnya gitu ya. Oke, okay, oke, okay, nice Ya, WD di angka 15,98 ribu ya guys ya 598 ribu ya guys ya Oke okay lah, sampai sini aja dari gue guys ya Langsung kita WD aja dengan cepat Tanpa ragu, tanpa, tanpa pamri, tanpa apa ya kayak guys ya Oke, jangan lupa buat kalian juga semuanya yang mau join grup Telegramnya Pak Dewo ya guys ya, di sana ada eventnya guys ya, setiap harinya ya. Giveaway sebesar 500K untuk 5 orang pemenang ya guys ya, bukan hanya giveaway, pola-pola gacor juga banyak ya, info web-web gacor seperti ini, seperti gua begini ya guys ya, contohnya ya guys ya. Nanti gua sepeelingnya di bawah kolom komentar ya. Oke, gua pamit undur diri dulu guys. Bye-bye.